Kalau untuk tidur tidak membatalkan puasa, selama dia masih menjalankan kewajiban, misal contoh habis subuh tidur, kemudian bangun salat Zuhur, salat Zuhur habis Zuhur tidur lagi. Sampai asal, kamu salat asal Salat asal kemudian tidur lagi Itu tidak apa-apa Yang bisa membahayakan pahala puasanya Adalah ketika dia tidak tunaikan salatnya Jadi kalau tidur tidak apa-apa Asal kita tunaikan salatnya tepat waktunya Selama berpuasa di baik kita isi kebaikan-kebaikan amal salih Misal contoh, kita bisa sisakan sebagian dari desik Sal bagi buka puasa, bagi sahur Bisa juga kita berseger kepada anak yatim Kepada masjid-masjid Kita bisa juga silatul rahim Bukan hanya puasa yang terjaga Tapi salat malamnya, salat tempat waktunya Sebanyak-banyak baca Quran Apalagi Al-Quran perlu dibuat